baik, uh, mari kita lihat uh, masalah selanjutnya pada skala, pen-skalaan gambar ya di dalam game uh, coba anda buka yang game ini ya yang di, uh, game ke ini kalau kita jalankan di iPhone X itu no problem ya jadi layarnya terlihat baik oke, okay, saya akan coba tunjukkan, letak masalahnya ya teman-teman jadi kita masih bisa bermain dengan baik ya dengan benar, tapi apa yang terjadi kalau kita jalankan di Device yang resolusinya lebih kecil, Apple iPad. Nah, Anda bisa lihat uh, jarak bola dengan layar menjadi mepet, dan jarak bangunan dengan layar juga menjadi mepet. Nah, ini permasalahannya adalah uh, akan sangat susah sekali ketika kita menarik bola ini. Ya, maka uh, bolanya akan mepet dengan layar, jadi kita nggak bisa mendapatkan lontaran yang, yang kuat. Ya, saya kan ya, saya coba tarik, saya tarik ke belakang. Nah, ini kena layar, ya, kan Nah, saya lepaskan. Nah, akhirnya hanya seperti itu. Oke, teman-teman, ini adalah problem, ya, problem uh, multi scale, Artinya, uh, game yang kita rancang itu hanya untuk resolusi tertentu, dan uh, di video sebelumnya Anda belajar bagaimana membuat in device independent UI. Nah, sekarang bagaimana untuk mengakali agar komponen di dalam game kita itu independen juga terhadap uh, resolusi? Nah, kita akan lihat sebentar lagi. Salah satu solusinya adalah kita bisa bermain-main dengan size uh, size-nya kamera ya. Jadi kalau Anda klik kamera, kemudian Anda lihat ada size di sini. Anda bisa ubah-ubah ukurannya ya, misalkan di zoom in atau di zoom out. Oke. Okay. Nah, Anda bisa membuat script dynamic zoom ya, dynamic zoom untuk uh, meng adjust nilai ini apabila anda lihat ukurannya, layarnya mengecil, resolusinya lebarnya meninggi, maka kita bisa naikkan tingkat size-nya, ya. Seperti ini, Anda bisa bermain-main seperti ini. Ada solusi lain, ya, yakni menggunakan kamera yang lebih advance, ya. Mungkin Anda sudah pernah coba di VQX sebelumnya, kita pernah gunakan menggunakan sinemasin kamera. Nah, salah satu fitur sinemasin kamera adalah kita bisa membuat yang namanya dynamic zoom. Oke, okay, jadi Anda tidak perlu repot-repot mengatur atau membuat algoritma scaling-nya untuk mengatur ukuran size kamera default-nya. Anda bisa manfaatkan fitur dari Cinemachine. Oleh karena itu, di game ini coba kita masukkan uh, Cinemachine, teman-teman. Jadi, masuk ke Package Manager. Oke, okay, sudah. Kemudian kita ketik Cinemachine. Mesin oke, sini mesin install. Tunggu sebentar hingga selesai instalasinya. Oke, okay. setelah sini mesinnya terinstall, kita coba ganti dulu ke device yang lain. Nah, uh, kita akan menggunakan sini mesin yang target grup kamera secara prinsip target grup kamera ini adalah kamera cinemainsen yang secara cerdas bisa melihat look at gitu ya, mentarget objek-objek uh, yang kita anggap sebagai bagian dari grup sehingga kamera akan tetap terpaku di dalam objek-objek tersebut. Nah, ini uh, teknik ini bisa kita gunakan untuk melakukan dynamic zoom di dalam game kita. Misalkan di sini saya saya tempelkan sebuah objek left dan sebuah objek right. Dan kita paksa mesinnya agar melihat kedua objek ini. ya e, Kita bisa tambahkan langsung, teman-teman, dengan cara mengklik kanan e, create empty. ya yep. Oh, sorry. Bukan di, bukan di dalam app manager. Saya hapus dulu. Di dalam sample scene ya. Create empty. Nah, kita kasih nama left. Kita Uh, kita lihat distance nya objeknya di mana oke okay. nah dia akan diposisikan di posisi 0 kita rubah x nya jadi 10 teman-teman ya si objeknya ini eh sorry sini aja lah bukan 10 maksudnya nah kita pasang di sini objeknya yang left oke okay kemudian kita duplikat objek left ini menjadi objek uh, right ya kita beri nama right oke okay. nah uh, kita posisikan dia di kanan jadi kita drag ke kanan objeknya terus ke kanan seperti ini nah oke okay. jadi kita punya dua objek left ada di kiri dan right ada di kanan untuk selanjutnya kita masukkan uh, sinem Create target group kamera ya kita masukkan. Nah, di sini anda, anda bisa lihat uh, akan muncul kamera CM Vcam 1 ya di mana ada properti untuk mengatur kamera sinem mesinnya dan target group. Nah, target group ini adalah uh, patokan target dari kamera sinem Jadi kamera sinem akan berusaha Uh, tetap agar semua grup semua objek yang ada dalam grup ini tetap terlihat di dalam kamera. Dalam contoh kasus ini kita bisa masukkan left dan right. C coba saya kasih contoh. Uh, Leftnya kita drag ke sini, maka mesin akan kamera mesin akan mengarah ke bagian uh, left, ya. Bagaimana dengan yang right? Kita coba jempulgin juga yang right ke sini, maka otomatis Sini mesin akan berusaha agar objek left dan right tetap terlihat di layar. Left-nya di sini, right-nya di sini tetap terlihat di layar. Jadi kalau kita coba jalankan di simulator. Oke, okay, seperti ini ya. Ya, mungkin uh, jaraknya terlalu jauh teman-teman nanti kita bisa adjust lagi. Kalau saya ganti ke layar yang lebih kecil, iPad 5 gen dan Anda masih bisa bisa melihat uh, dan sum semuanya bekerja dengan baik ya. Jadi jaraknya tetap ter dengan baik. Oke. Okay. Oke, okay, dengan mengubah left dan rightnya, Anda bisa mengatur agar uh, skillnya pas gitu ya, tepat gitu ya, jarak antara antar bolak dengan kiri layar dan jarak antara bangunan dengan kanan layar itu sudah pas sehingga waktu Anda rubah untuk device apapun maka Anda bisa lihat dynamic zoom-nya berjalan. Ini baru kiri kanan ya, yang atas bawahnya memang belum dibuat ya, tapi nanti Anda bisa aja sendiri, Anda bisa jadikan target group untuk mengincar agar eh uh, mesin mengincar target-target tersebut ya, sehingga Anda bisa lihat dynamic zoom-nya berjalan. Oke, okay, dengan demikian uh, you, uh, tampilan game Anda akan independen, tidak peduli resolusi smartphone pengguna ya dijamin tampilan UI Anda akan tetap konsisten gitu ya silakan dicoba dulu oke okay. dengan demikian uh, kita sudah bisa menciptakan UI yang independen baik dari sisi user interface button-buttonnya dan juga dari sisi gamenya itu sendiri ya jadi agar UI-nya UI yang Anda buat independen Anda bermain dengan kanvas uh, scaler ya kanvas scaler scale with uh, screen size kemudian untuk memposisikan objek-objek di layar Anda selalu berpatokan dengan anchor oke okay, teman-teman kemudian jika ingin agar gamenya ya uh, aman gitu ya anggapannya ya aman ketika dimainkan di berbagai macam jenis device Anda bisa bermain-main dengan scene mesin ya scene mesin kamera yang menggunakan target group nah oke okay. jadi demikian uh, itu adalah beberapa solusi ya yang bisa anda terapkan agar device anda menjadi independen ya ini solusi yang menurut saya jauh lebih baik ya daripada kita membuat algoritma sendiri atau kita mengejas ya mengecas tampilan menggunakan program itu akan lebih uh, repot ya daripada kita uh, menggunakan sini mesin dan kanvas Oke, okay, selamat mencoba untuk game-game Anda. Semoga Anda bisa membuat game yang istilahnya device independent terhadap semua smartphone. Oke, okay? sampai jumpa lagi dengan tutorial atau materi yang lain.